Wah, wow, dia joget kesenengan ya. Wah, wow, dia dia senang sekali mau jalan-jalan, teman-teman. Keren-keren keren. Langsung naik ya. Kamu naik di dump truck sini.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 kon wow banyak sekali ini hewan hewan langsung saja kita angkut ya kita angkut ke truk oleng truk gandeng kita ajak jalan-jalan ini semua hewan-hewan ya let's go ini ada raja hutan wah singa keren sekali ya warna kuning Langsung naik truk oleng. Lalu, ini ada harimau warna kuning belang-belang masuk truk oleng. Lalu, ini ada serigala. Naik truk oleng, ya? Serigala, kita jalan-jalan. Ini warna kuning, anak jerapah. Naik truk oleng semua ya. Ajak jalan-jalan lah. Lalu ini induk jerapah ya, keren sekali, putih belang-belang. Naik truk oleng ya, kita jalan-jalan. Ini warna W, warna merah, sapi mo. Naik truk oleng ya sapi jalan-jalan kita ini udah zebra, putih belang-belang Wah keren langsung naik semua ya ini udah warna coklat Wah keren sekali naik ya ini ada anak buaya Wah keren nih anak buaya bisa jalan wih keren sekali warna hijau ini wah induk buaya teman-teman induk buaya warna hijau juga naik truk oleng ya yuhu. lalu ini wah anak gajah imut sekali ya naik truk oleng ya bersama teman-teman kita jalan-jalan ini ini induk gajah warna oren Oren apa pink ya Langsung komen yang tahu ya Naik ya bersama teman-teman Di truk oleng Lalu Ini wah Ini hewan apa ya Yang tahu langsung komen Ini celengan Tapi berbentuk angsa ya teman-teman Wah keren sekali Langsung naik ya Wah Truk olengnya udah penuh nih Kamu naik yang Dump truck ini ya Naik dump truck Wah keren sekali Wah Ini besar sekali apa ini Wah lucu ya Ini kelinci Lagi pegang bola teman-teman Keren sekali Warna biru Orang juga kuning Keren sekali Langsung naik ke dump truk ya Wah Kamu besar sekali jadi susah Wah Banyak nih mainan Keren keren keren Tapi ini masih kosong Dua nih Ini apa Wah keren sekali Ini anjing Dogi ya Lucu ya Wah, dia joget kesenangan ya. Wah, dia dia senang sekali mau jalan-jalan teman-teman. Keren keren keren. Langsung naik ya. Kamu naik di dam truk sini. Oh, kamu naik di dam truk yang ini aja. Ini warna kuning. Anak ayam rainbow. Wah, dia senang sekali ya teman-teman joget-joget. Wah keren keren keren Langsung naik bersama dogi ya Lalu ini wah warna pink dan putih Keren apa ya Ada yang tahu nggak ini Ini boneka lumba-lumba teman-teman Keren Langsung naik di sini ya Wah nggak muat Ini harus naik di sini aja nih ini naik di sini lalu wah ini naik di sini aja nih oh, angsa naik di truk yang paling kecil wah sudah penuh semua teman-teman let's go kita pulang eh bukan pulang kita jalan-jalan dulu ya seru sekali ini tan tan tan tan tan